makanya khaji itu khaji <tipasih> <tipasih> haji itu pangeran angiling nong haji apa? Faman farodovihinal haja falarofasa wala fusu koala cidalafilhat haji yang ibadah sing didesain pangeran itu wong ibadah itu kan khusu neng haji lanang wedok mesti kumpul sak so soleh soleh wong mesti kumpul karena harus ke ka'bah tawaf ifado itu wajib balik gile lagi dan perem akhirnya tawaf itu kumpul lanang lana wedok orang no ibadah sing glemra glem kumpul koyo haji Nah sholat kan kadang si tiga i nah ya sholat kan partai-partai model si toei ngomong wedok ke gurih, sing lanang gong ngarep ngomong dong sing model samping, hadisnya coba takok no. hadisnya kebutuhan nih mau. mana aneh sebelum sholatnya sabit otak no. mana ada hadisnya perempuan di samping, zaman nabi itu di belakang, sing jari sing si toei, mana ada dalil kalau nabi mewajibkan, karena hanya melakukan, tidak mengatakan harus, harus saya bantah-bantah bodoh nggak gurih, sering ikus, ya. Aku, aku, aku fanatik <laughs> Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam adab safi itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup aja. orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup aja nggak boleh kayak apa pengirahan uji Nyali? dia <tuh>. karuan <tuh. tuh>. rai rai indonesia rai wong pesek ndak terus ketemu wong wayu wajib buka wajib lukul dikoncoki ya guskulon gue meh kecelakaan dia Dek berusaha ngambung hajar aswat pas api ngambung pas cah pakistan waju pas ngambung kiai kiai tenan itu cara kalo ngambung gak kenek waktu Weh, wis ora meningan pengirahan oleh betul, nih jadi pas nih khatar Aswat, la pengeran oleh gojol kancan ngono fala rofasta wala fusuko wala jital fil khat jadi potensi ngambungung wedo itu yuk vilkaji ing dalam potensi ngeluh di bucu elek fil haji. karena kesunatan di Indonesia harus akhaji bareng bucu per Korea ya terus <toi> tetap sadar artis Indonesia ambil bakul kebab di Turki artis Indonesia ambil bakul kebab Turki ayo ayo bakul kebab tapi siang lanang gak bodoh <laughs> lagi, gak <laughs> ya, wong Turki, nggak mau nate dulan, teng tiang teng toko Turki, itu penjaganya lanang-lanang gue wandeng. mau Indonesia jelas-jelas artis, terima pembantu, manja nirungi bener, jadi saya nih bener gak, <laughs> <laughs> Nah, tapi kena kan, kayak nanya gunung Kidul kan, rombong gunung Kidul lagi masalahnya kayak kaci, mana terus sudah nangis nih, tak takut masak buat di pangeran, coba lihat jadi pengirahan itu unik. Beda orang itu unik. haji itu ibadah sakral. Justru perempuan itu wajib buka wajib. Tidak nah, usah. Terus pengirahan itu mengurus. Maksudnya ini. Famanfar atau fiinal haja. Fala rufata. Wala fusuka. Wala jidala filhaj. haji itu. Nah kami ditompo. Jangan melakukan kefasekan. Filhaj saat. Di dalam haji. Ya mau. Lalu orang itu waf kok. Jadi sitok. <noise> dikonco, <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> nangis <laughs> tak <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> nangis. <laughs> Aku <hesitation> <hesitation> gus <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> masjid <hesitation> <hesitation> <hesitation> wong <hesitation> <hesitation> <hesitation> gus, Krodit, kalau pas haji, kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi? Gimana? Semuanya itu wajib tawaf lanang wedok, wajib tawaf dan kekak banget yang tengah, tengah, mau apa juga. Kadang sebetulnya tawaf sholat bar tawaf sholat tetap akhirnya kan krodit. Wah, polisi kurang apa, nertipkan lanang wedok dipisah, norai, iso tetep. Oh, gak ada uongsi, alo, wanang wedok, jadi suwito, saat rombongan itu empat ribu, dua ribu, askar yang ke giles. Gak nah, semua Indonesia ya ragil, emm, emm, bujuk mu eh, dipisah, sing lanang. Oh Indonesia kan mau ngebel buku, apa kan dipisah, beh, polisi, sing mei tokon kan tetep ragil, emm, emm, bujuk mu situ, bisa gitu. Selain mu tilang, neng, woi, akhirnya polisinya singgal, karena kan, atau tukaran, beh, askar, dibanggilan, neng, woi, bujuk. Polisinya akhirnya faham, maksudnya ini bujuk mu situ, pisah pisang, woi, akhirnya polisinya mantuk-mantuk, woi, iya, iya. Dia calek si tau eh kok pisah jadi sedih <tuh> malu. <istimewa. tuh> jadi eleng-elengnya. Jadi pangeraniku unik. Iku nunjuk nona jadi wali. Iku ragu tuh neng daerah setairil. Bukti pas ibadah haji we ujiannya lanang wedok malakum pun. Kunounjuk non, fil ibadahi kono coba. Mengibadah kono coba yo haji nih. Nau ragu coba biu ngabung kajar aswat wadang lanang wedok jadi situ jam bar tawaf, jam setengah telu tawaf untuk orang di untuk orang Medan untungnya tawaf kan, rafatih ayuk <Tak> kan jadi kan dikneku, gak aduli bojone, tawaf setengah telu, tawaf ibadoh, tawaf rukun lanyongkone rombonganiku itu bojone, kan wong Lanangi kan macak ikhram kan gak mati ketoro dine menawa melok muter, ucuk ku melok rombonganku nganti aku bersaiku ucuk-ucuk, nuangis dikne bareng ngerti gak rombonganiku <tak tak> nu wangis ge iso basa indonesia wah mata nu pung. Budhe tuwa kek kelangan bojone, mergo katut ngarepe ngene. Akhire towaf kok nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Mazhab safi mengatakan nyekel istri itu batal. Di ihram gak nyekel bojo, bojo hilang. ilang. Akhire ki ayo nakal, gege iki ora nakal. Khusus towaf, mazhab Malik ono matep. Ono matep kok paket khusus iki bangunnya pulsa sah, <Grah> kita ada dua NU kadang nyuri ribet Kayaknya saya nggak ingat, nggak ajaran, nggak ingat kejaran, nggak itu kejaran, tapi nak kejaran, nggak ingat kejaran, nggak ingat kejaran, nggak ingat kejaran, nggak ingat kejaran, nggak ingat khusus khusus ingat kejaran, nggak ingat kejaran, nggak ingat kejaran, nggak ingat pengiran nggak ingat Ayo Roro Tong Indonesia anak Tuhafi ku nyekel bojone gak digendeng gak? Batal dur. Ayo batal dur. Batal dur. Ya dari mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirin <tuk> dari intikal mazhab sembojo. Intiqal kok pakete wae. Dadi tuaf tok. Ngono nek Indonesia bali nek. Mas Mana wong rau sak keteng kupu sebelah, kubu sebelah daranya kal pucu raba Iku ku, buk keteng i koi opo koin kona toa, fikandut Iku dapi ku, mana nggak cius luas, kau aku lu tati, wong alim keren, maksud Iku roh madapi ora bingung. bersangeng daprik ke, bersangeng alim beh ora roh, lana zambe, kus kus jati pun aku coba kau eh, sumpah kus pak repot, kapesa agh, sahuni kuni mungo noh. Engkau wong kena sesiwa bingung, bingungnya kau, tapi ya. misalnya gue fanatik nyekel bojo batal, ujung juga nak pas kaji toaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing, jadi bang bocor nih, uang, nih, enggak sabtu, enggak sabtu, enggak sabtu, enggak sabtu, enggak sabtu, enggak sabtu, enggak sabtu, enggak sabtu, enggak enggak enggak enggak enggak sabtu, Padahal cara fakih batal nggak batal ya, tapi ranjekel kan jadi ya hilang jurus ya kan utama, utama sekel kekaluang Pakistan terus lali orang itu naik kan si terhadin nulung akeh. melane serempet repot tapi gini ya saya pastikan madhab safi itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima Ibn Abbas mengatakan Allah Mastumun itu maknanya apa? Jima, karena sekedar megang tidak apa? Batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqoh dalam Islam. Mungkin rasa gerdek teman-teman itu. Tapi kita juga, kita sekitar kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu, istri kamu itu tidak mahram Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu putri kan hanya tujuh itu hurimat alikum ummahatukum hatukum wabahana tukum wahwa tukum wa'amah tukum itu hurimat alikum umbah hatukum tukum wahamah tukum wahamah tukum wahala tukum wahabahana tukum wahabahana tukum dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nggak jadinya cora Indonesia mau apa-apa, orang Arab darah di situ merkoh, boleh bahasa Arab nak kau bapak, amah nak kau ibu, kalah. Ponaan nak cora Arab onobanatul aki, anak lanang, lirlanang onobanatul ukti, anak itu lirwido. Cora Indonesia kan ponaan, berarti kan boleh berponaan ono cora Indonesia giva. Cora Arab amah. Hola, Ba'natul Ahi. Nani <tuh> Indonesia fakir gampang apalah Papat, neng. <tuh> Merkup, boleh ponaan. Gue sentuh wong papat. Ya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> boleh cek minjatil ab, cek minjatil om, ponaan cek minjatil ah, cek ukti. <tuh> Tapi cara Arab gue amah. Hola, Ono ponaan kau dulur lanang? Ponaan kau dulur begitu. Nani hitung lu roba Ba'natul Ahi jenenge Orang yang haram di lah Orang yang haram di neka ini kalau kamu nyekelponaan bule-bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya Ajinabiyah orang lain. mulai oleh Bok Keloni, oleh Bok Jima, Bujumu. Karena orang Nah karena berstatus orang lain ini, cara Imam syafi'i membatalkan Wudhu. Faham ya dong gak?